Halo, selamat berjumpa lagi para sahabat e-commerce. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita uh, mengupload video yang setelah kita buat ke dalam uh, YouTube. Nah, uh, ketika Bapak dan Ibu setara rekan-rekan dan pemirsa serta penonton di YouTube, kami di TIKOMS, uh, kita sering diminta tugas untuk mengupload video di salah satu platform misalnya di Google Classroom. Nah, kalau video itu Bapak dan Ibu upload di Google Classroom itu uh, impact-nya tuh nanti akan berdampak kepada uh, penyimpanan uh, yang ada di dalam Google Classroom sehingga efeknya menjadi berat. Atau cepat habis, sebagainya. Nah, kita siasati bagaimana cara video kita itu ya, biar dia siap tampil di dalam Google Classroom. Kita hanya menampilkan linknya saja ya. Baik, berikut saya akan jelaskan bagaimana cara uh, mengupload video kita di dalam YouTube. Namun, sebelum kita mulai, mohon bantu doa ibu untuk like and subscribe di YouTube kami sehingga uh, kami akan terus berkontribusi membuat sebuah informasi video-video berkaitan dengan pembelajaran uh, demi kemajuan bangsa kita terima kasih Bapak dan Ibu rekan-rekan peserta penonton yang telah uh, like dan subscribe baik langsung saja cekidot yang pertama pastikan kita sudah punya uh, search berupa video ya kemudian kita buka browser kita kita ketikkan di sini YouTube nah di YouTube itu uh, kita akan diminta login terlebih dahulu pastikan ketika login rekan-rekan uh, semuanya bapak ibu peserta dan penonton itu punya akun Gmail nah ini saya gunakan saya klik login Kemudian saya gunakan akunnya itu menggunakan pakai uh, akun Gmail yang sudah saya miliki. Saya klik, kemudian masukkan passwordnya. Password di sini adalah password uh, Gmail Bapak Ibu ya, karena dia akan uh, ngeling langsung. Oke, sambil tunggu. Baik, setelah itu, eh, kalau dia sudah login, maka di sini eh, muncul ikon kita. ya Langsung saja di sini akan muncul eh, ikon berupa eh, kamera. Kita klik, klik, upload video. Gitu ya, kita tunggu. Nah selanjutnya Pastikan uh, video Bapak dan Ibu itu sudah tersedia Mau bentuknya MP4, MP atau avi itu silakan Oke okay. Saya klik select files Kemudian saya cari video yang sudah saya buat Misalnya contoh ini video saya ya Tinggal nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya tinggal uh, di ini Klik Open. Nah ini biarkan. Nah kemudian nanti di sini kasih judul, ya misalnya uh, judul lupa ibu sesuai dengan uh, judul videonya. Di sini yang saya upload misalnya videonya adalah video misalnya tutorial cara menama, uh, tutorial menambah atau menyisipkan menyisipkan tanda tangan tanda tangan di msb nah selanjutnya supaya uh, apa video saya juga banyak dibaca oleh uh, orang lain ya saya tambahkan juga hashtag ini supaya uh, banyak dibaca gitu Ya, nanti video saya, channel, channel saya juga akan link ke channel yang lain. Kita gitu. gunakan di sini pelatihan juga. Ya, saya tambahkan lagi di sini misalnya Microsoft. Kita gitu. tambahkan lagi di sini adalah webinar Zoom. So, nah, di sini Bapak Ibu silahkan di deskripsinya. Pertanyaannya boleh gak kalau gak diisi apa-apa? Tapi lebih baik diisi supaya orang tuh tahu Ya, video ini tentang apa sih? Menurut tentang apa seperti itu. Ya kemudian sini satu skam misalnya uh, video ini buka konten cara menyisipkan tanda tangan digital dengan menggunakan misalnya uh, aplikasi MS Word pada menu Insert Ya, ataupun menyisipkan, menyisip, ya, menyisipkan gambar dari Google. Gitu, nah, ini kalau sudah tinggal kita upload ini next ya. Ini sebenarnya bisa kita tetap jadi sebelum orang apa namanya masuk ke videonya akan tampil dulu tuh. Nah, ini nanti belakangan deh gitu mudahnya para pemirsa bisa dulu secara uploadnya oke saya klik next, ya kemudian saya pilih sini uh, no is not uh, made for kids, jadi link ini nggak apa tidak diputarkan untuk anak kecil, gitu ya, untuk anak-anak. kemudian saya klik next, ya di diambilkan aja langsung sendiri next saja. nah visibility, tinggal saya klik next, misalnya di sini public, kenapa kita kiri public? ya supaya semua orang bisa mengaksesnya. Seperti itu. <tuh> ya. Jadi siapapun boleh bisa uh, melihat video ini. dan saya klik publish. Sudah, maka ini ada link yang terjadi. Nah, kalau sudah linknya sudah ada, tinggal di copy ya. Atau ya atau diceklos ya. Ketika bapak ibu uh, sudah punya ini tinggal dibuka saja di sini, ini istrinya boleh, gitu ya, contoh, ya saya klik buka, ya dari sini juga bisa, ini kan copy, sama seperti itu bapak ibu ya, nanti copy apa linknya ini baru dikopikan, misalnya ke dalam tugasnya di uh, classroom, misalnya, ya buka classroomnya, tinggal saya upload, gitu ya saya upload misalnya tiga sebuah tugas, dulu. atau bisa disisipkan juga di dalam uh, dokumen bapak dan ibu masing-masing serta pemirsa, ya atau bisa dimasukkan ke baik itu di dalam ms word maupun di notepad. Silakan uh, mau ditampilkan ditayangkan di mana itu. Contoh di sini, saya contoh di sini. Saya tambahkan misalnya di sini. Contoh ya. Nanti tinggal di kelas atau di tugas itu tinggal dipilih, ya. Uh, pada bagian apa yang harus mengharuskan bapak dan ibu mengupload nanti kan karena bapak ibu komunikasi ya maka bapak dan ibu dimasukkan ke dalam uh, apa namanya komunikasi misalnya seperti itu ya nanti tinggal klik uh, to create, di sini misalnya link boleh ya saya masukkan link di nah, sini kemudian klik link klik atau submit begitu bapak dan ibu ya jadi uh, begitu cara uh, menguploadnya tetapi jika bapak dan ibu tadi misalnya ada dua tugas misalnya tadi ada apa namanya uh, script sama video maka skripnya dimasukin ke sini juga di add, uh, add or create ya kemudian nanti yang video juga sama masukkan linknya baik bapak ibu demikian uh, penyajian materi kita pada siang hari ini terkait dengan cara uh, mengupload video ke dalam uh, YouTube channel